Betul pun boleh beli apple dan tambah dalam burger kita selepas ni, okey? Bijak Udayus Hi guys, Assalamualaikum Hari ini aku nak cuba menu tu baru daripada MacD Nua katanya Burger Apple pedas Haa, macam mana tu? Apple pedas Tak bayang. terbayang Sebenarnya burger spicy chicken with apple slice Maksudnya aku rasa burger spicy chicken macd lah Lepas tu ditambah kepingan Kepingan apple joy apple Begini rupa bentuknya guys Burger Sekejap aku keluarkan dulu wow, Tebal je burger Eh burger tebal Wah wow, besarnya macam mana aku nak makan ni Maksud aku ni besar gila dia potong dia punya apple ni Kat, Tengok Nampak ni? Gila tebal. Bukan Bukannya nipis ni. Tebal. Tapi kalau boleh nampak dia punya sos tu lain. So ada beza duanya dekat sini. Ditambah apple tu dan juga sos ni. Katanya sos black pepper mayo. Haa. Haa itulah. Black pepper dan juga mayo ni. Haa tambah pedas. Pedas-pedas. Tapi ni mungkin masam. Manis aku tak tahu. Kita buka sekejap kita tengok. Okay. This is how it looks like. Kata orang... The, ada berapa slice ni? Tiga Kata orang Itulah dia punya slice Okay aku sama cakap lagi Lepas tu lah Secoek je Sayur dia Sos dia Kepingan ayam ha, Itulah mayonis dia Sememeh. Kata orang Burger macam ni Biasa dah Dekat luar negara So kita tenok lah Kena tak teka kita kan Okay nampak ni Close up dia Oh, dah nak jatuh. Okay, tanpa buang masa, marilah kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. First bite untuk aku. Tak dapat apple lagi. Cuba digest. Sekejap rasa Sebab tadi aku tak dapat dia punya apple Tapi kali kedua tu aku terus Dapat se, sepotong terus Memang rasa apple tu Bagi tambah crunchiness tu Tapi Bila dah makan satu ni tak ada lah pelik sangat Tapi bila aku rasa sauce tu je macam pelik Sebab macam muak sikit Sebab masam-masam Lepas tu black pepper tu pun dah pada pedas kan Ayam ni pun dah memang pedas Spicy punya Tulang apple pedas tapi not bad lah. Aku rasa tak payah tambah sos kot. Sebab ni sos dia dah cukup dah pedas bagi aku lah. Habis ada apple, lagi satu Nah, bunyi Betul pun boleh beli apple dan tambah dalam burger kita selepas ni, okey? Bijak Kita guna yang lain pulak kalian So, aku susah nak tunduk Okay, lupa nak cakap satu set ni Aku rasa lah RM15.90 macam selalulah lebih kurang kot Pasal ada air dengan twister fries ni Atau orang lagi panggil curly fries Nampak ni Alright uh, Aku suka fries ni Aku suka Kalau Aku beli da, Bila ada musim dia Kalau beli apa-apa pun Aku akan tukar dengan fries ni Okay Tiba Tak tahu tak nak tahu pun Nah Siapa nak ambil makan hmm. Nak ke ada orang tengok Nanti saya buat ya, B. Aku nak cuba tambah sos nak tengok. Kalau aku dah pedas. Bubuh sos kat apple okey. Apple joy. Ui, lama-lama um? Makan muak do. maka doh Macam mana kalau makan buat banyak dah Makan ni tak muak Lagu 2 bites Sabar Sabar lah Tiba-tiba dah habis nanti Bang. Aku rasa kalau dipotong ni nipis, nipis tu senang sikit nak makan Mungkin kurang sikit muak tu Makan apple tu je pun akulah kenyang Macam mana? memendam. Dia tak bukan tak sedap. Begini tak pelik boleh lah nampak boleh makan. Tapi dia pakai lama akan macam muak. Sebab banyak gila mayonis dia. Kalau suka masam-masam tu mungkin boleh lah. Kalau cuba tak salah, bukan tak sedap. Okey, dia rasa dia, dia ada rasa pedas-pedas tu. Pedas-pedas daripada ayam tu daripada black pepper tu masam-masam tu datang je daripada mayonis. Dan juga apple tu ada rasa manis-manis sikit. Ha kau boleh bayangkan kalau macam mana rasa dia. Okey tu je video aku untuk kali ni. Tapi lama-lama tu bila aku nak makan agak muak lah untuk aku. Okey kalau kau orang nak cuba kau orang boleh cuba. Dia okey rasa dia okey. Bukan tak sedap ha, boleh diterima dan tak adalah sedap gila, sedap sangat tak ada. Tapi bolehlah untuk dimakan. Okeylah kombinasi tu. Okey sekian saja. Jangan lupa untuk tekan butang like kat bawah tu dan juga subscribe. Okey, cuma saja jangan tengok je, selalu tengok tapi tak subscribe. Tolonglah subscribe. Yeah. Sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.